Hai semuanya, welcome back to my channel Tres Nani Moonlight. Uh, aku benar-benar bersyukur banget dan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung subscribe. Salam kenal semuanya, aku Tres Nani dan aku tahu udah lama banget nggak update apa apa. Tapi di video kali ini aku akan menjelaskan what's going on. Aku akan cerita tanpa skrip, pokoknya ngalir aja. Oke okay, oke okay, oke, okay. aku tahu aku tahu banyak banget dari kalian berbulan-bulan nge DM aku di YouTube Instagram komen semuanya kemana aja sih kok gak update apa apa? Aku tahu, aku minta maaf banget tapi aku mau cerita nih benar-benar aku sebenarnya bingung ya mau cerita dari mana karena ini bakalan panjang semoga kalian nggak bosen, oke? Okay? Aku mau cerita dari bulan Januari dulu, what's going on? bulan Januari kan terakhir aku update video ya kan nah aku akan cerita, jadi posisi aku waktu itu duit udah tinggal tipis banget karena uang aku habis buat modal, oke okay? situ aku memutuskan untuk ngelamar kerjaan di Bali Freelance, oke okay? jadi start dari bulan Januari aku scripting, visualisasi, afirmasi juga ya kan khusus buat job, dream life, itu aja ya dari situ aku mulai ngelamar-ngelamar, dan interview, gagal interview, gagal interview, gagal Kayak gitu terus, Januari, Februari, Maret, oke? Okay? Tapi aku gak patah semangat Aku gak yang mikir, ya loh aku gagal nih, gak kejadian Ya do, aku gak dikabulkan nih, enggak, aku gak ada mikir kayak gitu Aku keep going, lanjut terus, tidak berhenti, tidak stop Aku percaya something amazing akan datang ada di depan Everything happen for reason, seperti yang aku sering bilang sama kalian Segalanya terjadi ada alasan. Kenapa kamu tidak diterima dari kerjaan yang kamu lagi interview sekarang? Karena ada sesuatu yang lebih bagus di depan. gitu kan It's happened to me. Ya kan? Udah nih, sampai akhirnya bulan Maret duitku udah tinggal 600 ribu. Jangan sedih bunda. Ini udah tinggal tabungan akhir hayat. Tabungan aku selesai. Udah gak ada lagi ini udah tinggal 600 ribu. Hidup di kota orang. Gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa. Oke? Okay? Teman-teman aku yang lain di Bali juga semuanya lagi pada struggle. Terus, udah kan, 600.000 nih aku sempat panik, aku pergi ke pantai, aku nangis. Jadi seperti yang aku bilang ya, kalau kamu lagi praktek loa, kamu ada di posisi galau sedih, It's okay, kamu nangis aja nggak masalah, tapi dengan syarat jangan lama-lama. Ya, kamu bisa kontrol pikiran lagi nih, untuk bangkit, jangan lama-lama kamu ada di low vibration. Kenapa? Karena aku bilang, manusia itu kan normal ya kesel sedih marah benci is oke okay. kamu nangis saja say satu jam dua jam bangkit lagi nah jadi aku nangis di pantai tapi abis itu aku afirmasi positif lagi aku say thank you aku bersyukur atas pengalaman berharga ini aku udah dikasih kesempatan ada di Bali merantau segala macam aku bilang kayak gitu kan aku percaya sesuatu amazing akan datang aku percaya rezeki akan datang dari cara yang tidak pernah aku duga-duga aku bilang kayak gitu aku pasrah aku relax kalau memang aku ditakdirkan untuk tinggal di Bali, please kasih aku sign Tapi jika aku tidak ditakdirkan untuk tinggal di Bali, aku pasrah pulang ke Jakarta Aku bilang kayak gitu kan Udah, abis itu aku naik motor pulang ya kan Nah di jalan naik motor nih aku udah nggak ada meratapi nasib lagi Aku nggak bersikap, aku tidak punya uang Jadi aku di motor afirmasi kayak gini Yes, aku survive, aku seneng banget Akhirnya aku bisa bayar apartemen, Akhirnya aku bisa bayar ini, bayar ini Aku bisa makan enak Aku bener-bener bersyukur banget sama kesehatanku Terima kasih Allah, terima kasih universe Aku bilang kayak gitu, aku bener-bener teriak-teriak di motor Aku bodo amat, orang mau denger apa enggak Orangku juga lagi ngebut kan Udah sampai akhirnya Aku posting TikTok pertama kali bulan Maret nih Jadi kalau teman-teman yang datang dari TikTok di Youtube Selamat datang berkat kalian aku bisa ada di titik ini tapi, bentar aku cerita dulu ya pertama kali aku main tiktok tuh bulan Maret nge-share tentang LOA jadi gini geng niat awal aku tuh emang benar-benar tulus aku gak ada niat dari awal mau cari duit mau buka seminar, mau privat konsul gak ada gak ada, aku niat awal seperti yang kalian tau lah ya, dari setahun yang lalu aku post di youtube itu sharing pengalaman berhasil aku kamu harus coba di TikTok juga. Niat awalku kayak gitu tulus, membantu orang. Sampai akhirnya orang banyak yang berdatangan sama aku DM pengen cerita, pengen curhat, pengen konsul. Pada saat itu aku cuekin karena banyak banget aku enggak enggak ada waktu buat balesin satu-satu, oke? Okay? Udah kan? Aku main tiktok viral nih Dalam dua minggu aku dapat 30.000 followers Aku cerita sama temen aku yang paham soal spiritual dan loa juga Kata dia gini Kak ini rezeki loh dari universe, dari Allah Kenapa kamu gak ngejadiin ini Ladang uang gitu loh Nah pas temen aku ngomong kayak gitu kan Aku bilang Iya juga ya kok aku gak pernah kepikiran gitu loh Nah dari situ aku post Oke okay? Aku post Pertama kalinya formulir, private consult dan itu booming. Dalam beberapa hari yang daftar udah 150 orang. Dan kamu tahu, seperti yang aku bilang tadi, everything happens for reason. Ada alasan kenapa segalanya terjadi di hidup kamu. Seperti yang aku bilang, ketika kamu belum mendapatkan sesuatu, karena ada sesuatu yang lebih hebat di depan, kamu harus percaya itu. Dan aku waktu itu percaya, ya kan? Dan sekarang aku tahu alasannya kenapa aku ditolak interview berkali-kali itu ya Dari Januari, Februari, Maret Berkali-kali ditolak Karena ini loh Ini loh Kamu ingat kan yang tadi aku cerita Ditawarin gaji sama agensi Belanda 6 juta per bulan Kalau dibanding sama gajiku zaman di Jakarta itu jauh beda sayang Tapi karena waktu itu aku lagi butuh ya udahlah ya Ditolak nih kan tapi aku dapat dari private konsul seminggu 6 juta. Ngerti kan maksud aku? Ngerti kan? Ini alasan kenapa aku ditolak dari interview itu. Ya nawarin aku 6 juta per bulan. Karena aku dapat 6 juta per minggu nih. Pertama kalinya formulir aku diluncurkan bulan Maret. Oke? Okay? Udah kan? Akhirnya batch 1 batch 2, batch 3 berjalan nih ya kan aku bener-bener gak nyangka banget sampai di batch 3 itu aku kewalahan ada 200 orang yang daftar hanya dalam waktu 6 jam oke okay? hanya dalam waktu 6 atau 7 jam aku buka formulir udah langsung ada 200 orang yang daftar aku bener-bener gak nyangka dan langsung aku tutup kalau gak aku tutup aku bakal kewalahan banget karena aku masih ngerjain ini semua sendirian sayang Aku langsung tutup, biar orang gak bisa daftar lagi kan. Tapi dari situ masih banyak yang nanya-nanya ke aku, kayak DM. Kak, aku gak kebagian nih, aku gak kebagian lah, lah, lah, lah. Aku bilang, maaf, saya uh, udah ditutup, uh, nanti ya, selanjutnya base 4 ya, aku gituin kan. Karena tenaganya gak ada, bunda. <laughs> Oke? Okay? Jadi aku batasnya waktu 200, tapi bener-bener aku kewalahan banget. Dalam sebulan, energi aku kekuras, bener-bener. Tapi aku bersyukur, I'm the most grateful person ya kan Sampai akhirnya ada di batch 3 kemarin Aku mendapatkan penghasilan selama 1 bulan Sama dengan waktu aku kerja di SCBD Nah kalian ingat kan aku sering cerita Kalau pekerjaan kantoran aku terakhir itu di daerah SCBD Jakarta Dan akhirnya dari private konsul ini Aku dapat penghasilan yang sama seperti Zaman aku kerja kantoran di SCBD Bunda, aku nggak bohong Aku cuman stay at home atau aku pergi ke cafe, aku kerja dari pantai Nah di base 3 itu, aku kan tetap scripting ya Tapi aku inget nih kalau kata buku The Success Principle nih Ini buku rekomen dari Master Loa yang ada di luar Dan kalau kata buku ini, jangan takut untuk double it Kalau selama ini kamu nulis angka penghasilan 50 juta Jangan takut untuk double it 100 juta Jangan mikir Jangan mikir kayak, mungkin gak ya caranya gimana Kayaknya nggak mungkin deh, nggak usah, nggak usah, we never know, we never know. Nggak ada yang tahu sayang, oke? Okay? Itu yang aku lakukan. Jadi selama ini kan, selama ini aku selalu nulis angka penghasilan itu per bulan yang aku dapatkan 20-30 juta. Meskipun aku mendapatkan ini tuh nggak instan ya, pernah juga nggak dapat sama sekali. Tapi ini back then ya, setahun yang lalu, dari setahun yang lalu tuh aku nulis, Penghasilan yang mau aku dapatkan itu 20-30 juta, tapi sempat nggak kejadian, dan akhirnya kejadian nih ya Sampai ada di titik, ini batch 3 kemarin, aku mikir gini, kayaknya aku mau double it ya eh. Aku nggak takut, akhirnya aku double it, jadi 50 juta aku tulis, ya kan Nah, 50 juta aku tulis itu baru 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu nih, aku mulainya ya kan Udah kan aku gak mikir caranya gimana Pokoknya aku afirmasi Aku di tiktok bikin video tentang afirmasi di pantai Kalau kalian nonton nih Thank you universe, thank you God For this amazing life you give me I am so happy and grateful Because this is my dream life right now Life is just getting happier and easier right now I keep attracting positive people And situation into my life I'm ready I'm ready to receive 50 million In my bank account next month I know, I'm ready, I can feel it, I can feel it, 50 million is coming, I really love my life, I love my job, attracting money is easy, money comes into my life effortlessly Aku bilang kayak gitu, kayak I can feel it, I can feel it, 50 million is coming Aku bisa ngerasain, lagi di pantai, lagi di motor, aku jarang banget afirmasi di kamar, jarang, jarang, energinya gak dapet. Paling enak itu afirmasi lagi di alam. Terus kan, udah ya, Youtube aku juga meskipun udah 6 bulan gak update, tapi masih ada yang nonton. Bahkan aku setiap harinya masih menerima komen-komen positif. Banyak testimoni juga, setiap harinya aku dapetin testimoni entah di Instagram, di Whatsapp, di Youtube yang positif. Mereka berucap, terima kasih ya kak telah merubah hidup aku, aku akhirnya bisa begini, bisa begini, lalalala. Aku benar-benar bersyukur banget. Jadi ini buku scripting aku, ya kan. Dari dua bulan yang lalu, aku nulis scripting yang soal 50 juta itu. Nanti aku akan tunjukin. Aku selalu nulis nih, dari tanggalnya. Aku bilang, I keep attracting 50 million in this month. Nah, aku tulis juga nih, dari pendapatan 50 juta, mau buat apa aja. Jadi kamu gitu ya. Habis kamu nulis nominal yang mau kamu dapatkan satu bulan, kamu udah bervisualisasi nih, mau buat apa aja. Oh, aku mau beli rumah baru. Oh, aku mau ini lalalala. Jadi aku tulis nih, I finally bisa beli Macbook, ya kan? Aku bisa save money untuk beli villa, aku bisa blalalala jalan-jalan makan enak, lalalala. Aku tuliskan nih. Oke? Okay? Ini ada tanggalnya, pokoknya, dari Juli sampai Pokoknya sekitar 1-2 bulan lalu aku konsisten nulis tentang 50 juta. Karena sebelum-sebelumnya aku udah cerita ya. Aku nulisnya itu 20-30 juta aja. oke? Okay? Aku inget banget malam-malam ya sebelum tidur. Kenapa aku gak bikin seminar online aja ya yang bisa banyak orang masuk gitu loh. Jadi gak perlu yang, kak aku gak dapet nih, kak aku gak dapet. Lalalala. Jadi let's say 30 orang gitu dalam satu sesi ya kan. Nah sampai akhirnya batch 3 selesai, finally. Terus aku seminggu take off. Off day maksudnya Tapi tetap nggak bisa off karena banyak yang Message aku juga, udah kan Sampai akhirnya nih ya Aku buka formulir Untuk seminar online Dan aku bener-bener bersyukur Banget sama antusias kalian Seperti yang aku bilang tadi di awal Di awal-awal Aku buka private consult kan aku dapat 6 juta per minggu Abis itu aku selang berapa bulan Dapat Penghasilan yang sama seperti zaman aku kerja kantoran di Jakarta SCBD. Oke? Okay? Dan sekarang ada di titik aku dapat penghasilan yang gaji di SCBD itu hanya dalam waktu semalam saja. Aku benar-benar gak kebayang mana, mana pernah aku bayang aku bakal dapat nominal yang sama kayak zaman aku kerja di kantoran SCBD Jakarta hanya dalam semalam. Aku gak pernah nyangka bisa ada di titik kayak gini. Ini belum selesai ya, belum selesai. Terus udah kan, dari situ aku keep going, aku percaya kalau 50 juta aku dapat nih, bener nih. aku udah yakin banget, pokoknya aku gak ada keraguan Kalau kamu juga lagi nulis angka nominal yang mau kamu dapatkan itu jangan pernah ada keraguan, kamu gak usah mikir Datangnya dari mana, caranya gimana, opportunity, gak usah, gak usah, oke okay, gak usah Udah sampai akhirnya berjalan nih seminar online, aku seneng banget, aku seneng banget bener-bener Antusiasnya orang positif dan mereka juga banyak tanya dan Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, dan ini masih berlangsung Sampai ada di titik Aku dapat 50 juta hanya dalam lima hari bunda Hanya dalam lima hari Aku benar-benar dapat 50 juta Ini crazy, benar-benar gila Aku bisa membuktikan kepada keluarga kalau Selama ini mereka meremehkan mimpiku I'm here right now Manifesting my dream life I'm happy karena menurut aku mental health itu sangat penting, sayang. Percuma kamu udah kerja di suatu tempat yang kalau bikin mental health kamu tuh gak bahagia. Meskipun gaji kamu gede, tinggi. Tapi kalau mental health kamu bawaan yang tiap hari ngeluh, ya kan? Kamu... Ah, itu gak bagus. Lebih baik kamu doing what you love. Nih, aku rekomend deh. Mending kamu beli ya. Ini buku... The success principle, di sini dikasih tahu lebih baik kita mengejar mimpi atas sesuatu yang kita benar-benar suka Atas sesuatu yang benar-benar kita cinta, kamu benar-benar akan merasa sedang tidak bekerja Bahkan weekend, kalau kamu kerja pun, kamu enjoy karena kamu merasa, ya yeah, this is my dream job Dulu aku mana pernah kepikiran dapat duit dengan cara seminar online, private consult, jadi consultant gitu, gak ada Dulu nih ya, 2 tahun lalu, aku kalau scripting soal dream job, dream life itu cuma kayak I finally working at something that I really passionate about. Kayak akhirnya aku bisa kerja di suatu tempat yang benar-benar aku cinta, job descriptionnya aku enjoy, lalalala. Udah gitu doang, aku gak ada nulis spesifik bakal kerja apa segala macam gak ada. Aku cuman bilang, I can work from anywhere, dari pantai, dari cafe, dari pa, uh, villa itu. Aku cuma kayak gitu doang, dan ternyata BOOM! Seperti yang aku bilang, relax kuncinya relax dan percaya bahwa apapun yang kamu mau itu akan datang ketika kamu udah ada di energi relax dan kamu percaya atas apapun yang akan datang nih, boom, opportunity datang dari cara yang kamu nggak pernah duga-duga. Emang aku kepikiran bakal TikTok aku viral, bakal punya ratusan ribu sub, uh, followers, YouTube aku bakal ada apa namanya ribuan orang subscriber, terus aku bakal menginspirasi orang lain, gak ada aku pikirnya kayak gitu dan aku tahu sekarang alasannya kenapa dari dulu aku kerja kantoran tuh gak pernah cocok zaman di Jakarta, aku selalu difitnah disakitin di apalagi, diadu domba, dipecat berkali-kali karena ini, ini sekarang yang lagi aku lalui my dream job kalau itu semua bad things gak terjadi, aku gak mungkin ada di titik ini jadi, teman-teman, buat kalian yang lagi ada masalah, apapun itu, say thank you dan bersyukur. Kita nggak ada yang pernah tahu ada apa di balik layar, dan kamu nggak pernah ada yang tahu bakal ada opportunity apa yang datang. Kamu akan tahu kenapa masalah bertubi-tubi datang ke dalam hidupmu. Saat ini, kamu nggak ada yang tahu alasannya. Kamu akan tahu alasannya nanti selang satu tahun, 2 tahun, tiga tahun ke depan. Oh iya. Yeah. Terus kamu tau gak sih, tadi aku lupa bilang, jadi kan aku udah sempet cerita ya, aku start scripting soal manifest job dari Januari, Februari, Maret kan Habis itu kan aku lupa karena aku udah bener-bener gak berharap mau kerja kantoran lagi karena aku udah keasikan sama konsultasi ini Dan pendapatannya juga mantep banget nih gitu kan Nah terus kan, tiba-tiba bulan April kemarin, itu aku dapat calling orang-orang yang kerja sama aku International company nih di Bali, jadi aku sama sekali gak pernah ngelamar sama mereka Jadi yang satu ini orang headhunter, dia tiba-tiba nelpon aku, nawarin kerja Terus yang kedua, dari Facebook Gila gak, opportunity datang dari cara yang kita tidak pernah duga-duga ketika kita tidak berharap lagi Oke, okay, kayaknya sampai sini aja video kali ini Dan aku benar-benar terima banget buat kalian Tanpa kalian, aku gak mungkin ada di titik ini sekarang Dan aku janji akan konsisten bikin video di Youtube dan aku berharap apapun yang aku sharing di Youtube, di TikTok, di Instagram bisa menginspirasi kamu. Dan aku mau, kamu jangan berhenti bermimpi. Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu percaya. You get what you believe. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu percaya. Kalau kamu ada keraguan sedikit, kamu gak akan dapat. Oke? Okay? Uh, keep doing scripting, afirmasi, dan visualisasi. Uh, see you in my next video. Bye-bye.